Guru ini nggak tahu kalau siswa di kelasnya itu udah pada meninggal. Lah kok bisa? Jadi film ini ceritanya itu ada seorang guru baru pengganti. Jadi guru baru ini ngegantiin satu guru yang lagi cuti hamil. Dan guru ini namanya Bu Jennifer. Dan Bu Jennifer ini dapat jadul untuk ngajar sore. Dan besoknya pas mau ngajar Bu Jennifer ini rada bingung nih ruang kelas tempat dia ngajar itu di mana. Dan kebetulan banget ada satu siswa cewek yang namanya Dondon kasih tunjuk ke Bu Jennifer di mana ruang kelas itu. Dan pas liat ruang kelasnya Bu Jennifer kaget soal siswa-siswanya itu pada sibuk sendiri sambil main HP Bukannya pada belajar Tapi Bu Jennifer ini tetap berusaha nih buat ngajar Nah jadi besoknya Bu Jennifer ini mulai ngajar lagi nih Dan Bu Jennifer ini nyari nih si cewek yang namanya Dondon Don yang kemarin bantuin dia itu Dan gak sengaja Bu Jennifer ini ngeliat Dondon Don lagi masuk ke toilet cewek Tapi pas disamperin ke toilet gak ada satu orang pun woi di dalam toilet itu dan pas mau keluar toilet, Bu Jennifer ini gak bisa keluar dong, kayak kekunci gitu. Dan tiba-tiba pintu-pintu toilet yang ada di situ goyang-goyang sendiri. Dan kerangnya tuh ngocor sendiri juga. Belum lagi, woi di tembok itu ada sosok gambar misterius. Ih, serem banget ya. Dan akhirnya Bu Jennifer ini ketakutan histeris dong. Dan malamnya orang tua Bu Jennifer ini lapor polisi nih karena Bu Jennifer ini enggak pulang-pulang. Dan akhirnya disamperin nih ke sekolah. Ternyata Bu Jennifer itu lagi di kamar mandi, lagi jongkok ketakutan gitu. Dan habis itu Bu Jennifer dibawa pulang dah tuh. Dan singkatnya nih, besok paginya Bu Jennifer tetap ngajar lagi nih di sekolah itu. Dan Bu Jennifer ini nyeritain nih pengalamannya yang kemarin sama salah satu guru yang ada di situ, namanya Bu Kong. Dan Bu Jennifer ini bilang kalau pengalamannya tuh ngajar di kelas 4E itu, sama sekali nggak seburuk yang dia bayangin. Tapi si Bu Kong ini kaget banget, soalnya di kelas itu nggak ada tuh kelas 4E. Lah berarti Bu Jennifer ngajar siapa boy? Kita lanjut ke Prat aja ya, makin seru nih.